Yaeleng -yaeleng ya lengeng-lengeng ya. Jadi saman bener ngerti. Konco-konco sih fanatik sab. Aku ngerti ya sab. Aku mau ibarat. Anil tausiah Anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah mau skor an kok mendengarnya hanya tujuh. Kemudian setelah itu rawinya tujuh lagi sampai kita tujuh gak. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani toh kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Bakarim Nurboem, Mbah Muntaqul An. Kenangan kita ngaji sama Mbah Mun, ya kita sebut guru kita Mbah Mun, muridnya Mbak Karim, Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu, ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Minto Riki Usman, paham ya? Setelah Usman, Minto Riki Abdurrahman As Sulami. Setelah itu Minto Riki Asim Asim yang Mirdiyati hafaz, ya itu sampai kita, misalnya kita akan punya sanat semua ilah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. ya ya sudah kira-kira gitu, itu paling gampang ya paling nampak, analogi paling nampak paling gampang mulanya kata yang fatwa-fatwa ini niku ini jarak, ya tapi sebakat soleh, jaraklah bakat soleh, jarak soleh. kuliah niku anggil tanggal arofah ya jodnot, moknot juga kena, orang yang kena bodoh Mergu aku pas ngelakuin itu, ya berdasar ilmu, ya berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah, si singku angel. Berdasar naluri <tancar> kesolehan. Pertama, ya orang takbir takbiran. Tuh mak, nggak bakat yang dibakar ini. nih, nggak solan. Nah, itu alhasil, itu kok rai nak maksudnya. Yaumu arovakan, yaumun si jabut doa kok raina misalnya arafah arofa kok terus pokoknya rana wajah kok rana wajah waj. Walhasil Bardoor itu itu itikaf gitu gini Pondok Pulau kadang di Saryani Bapak itu itikaf mau Kur'an buat itu mau belenik yuk atik buat itu nulis menjelaskan koran pokoknya gitu, so, normal kadang ya, beru, di Sinau ya perlu dicatat nanti raka telah buat Sinau di Mas Kur'an terus si, orang-orangnya jaluk aneh-aneh Walhasil itu <coughs> ya nyaman nih ketika arafah itu wukuf kita ikut nampu, ugh, wong al ardu ardu wah, cara Allah melihat arafah di Indonesia itu podohai, merkena doa tidak terbatas, besok. Terus nengah ku janggal, apiiku baru duhur kan ya umur arafah kan dimulai waktu duhur, tapi pertanyaannya habis duhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kena itikaf berarti jam 4 Terus malekatiku ngikutin di, ngitung ngitung uang takif nih arufah bertandar mekah oh Indonesia yuk kepikiran nih kisah cerita naluri kesolian dengan naluri kesukaan tak jajal baru zuhur tapi mesti kepikiran oh buat jam papat bareng tak jajal jam nurani nuraniku berontak yo rayus gak mane Wong kue uang Indonesia baru berduh rayu tiga belas baru di tegdir bangkok jangan nak nuruti zuhur anak Arab zuhur kita jam papat ya udah engkau subuh jam sepuluh lah yang ngajak sesat bareng masak nak kafe agurat mekar sesat kafe perkaranya apa? subuh berarti jam beroh jam songo jam beroh songo ya najur moral matang jam jam empat jam lima ya wah ya ruwet singkat cerita kalau nanti buat jarang mau sekitar Kitab kita, kita wali-wali. Ternyata wali saat duniaku, ada ta'rif ta'rif kok tidak ikut haji, tapi memperingati. Arafah. Wong mojo ku senang. Padahal aku setuju dengan wong mojo setak laku nih. Malanya aku cerita, aku yang solen, tenang sih, di insting kesolehan. Ya maksudnya yang nanya, wah aku cerita, wah Cerita apa yang nanya, wong pun arah bakat solen. Lagi udah di insting kesolehan. Nara diwahmu, tikandani, ini udah roh. Rot lah, ini rot. <laughs> Karena gini aku cara naluri kesolehaniku. Ya, wong sak dunyo, wali-wali abdal, aktop, wong sak dunyo kafe duno nging saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. As melo lah, melo nang gini, melo. Perasaan itu mesti. Mesti cerita. Perasaan itu musola, mesti. Oh, nasi tau ngono tau rung, ya Berarti orang solah kafe. Pasti <laughs> perlu ditingkatkan, apa? uang. Kesolehan posok, wana posokan, arab-arab buku bergerak. Nah, itu kan ono fatwa resmi berarti gak kerono insting kan fatwa resmi nak posok dino songo itu ngelbur dosa, ngelbur dosa, dosa samaake melok kan kono. <tuh>. Jadi semangatnya kamu ngelbur dosanya ake. <tuh. <tuh. Tapi perasaan kita itu kan koyok rai nak mas, mosok pasak dunia itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa itu bid'ah Tapi singglarani bid'ah itu merga Nggak siap kalau seperti itu jadi syariat Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu Dan ibadahnya normal Nggak mau mau Karena rosso rosok arofa barengno rosso arofa Dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing Ya logikanya gampang tadi Kalau kita nyesuaikan Arab Saudi Berarti bukamu jam 10 bengi Yuh repot Paham ya? malahnya Uama Arsanami Rosulina ilah bilisahunikami kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwa Imam Syafi'i disesuaikan negara masing misalnya Kutul Balak kita beras ya kategori beras soda nggak ngagi misalnya dulu Rasulullah soda kue ngaku dinar, dinnar tuh uang emas terus kue mau soda kau merk rupiah, kurupiah Rosulullah soda kue be dinar, ya ruwet Wah, terus petani bos sudah koi juba, bingung petani tak gopo, <tus> apa yang nganggung kok dagem kiai ya, kan jauh ramah nih ngaku. Terus kau orang Indonesia itu kaya hemun apa? Nabi disit sudah kaya dinar, ke Indonesia sudah kaya nggak tuh. Oh, lu Nabi dia seneng dari akit-akit semacam keju susu kering. Nanti sesuatu so, kaya susu kering kaya keju jadi lembus. Ya <tus> ruwet. <tus> aku sering ditamu desa, karena yo ya engkau, enggak suka, si enggak suka, enggak api, enggak tahu makan juga malah terus ngerti ini aku kudung-dung-dung-dung <tuh> <tuh> suga itu wajah, ku tak telu telurah murus kayak keju sidik, murus ya ini kan akhirnya detiknya itu bingung, orang dihormatnya karena aku rak orang desa, konjokku zaman Mondok Nisarang mempengdolan tau makan keju, dereng, ha, tak kei, karena yo ya menghormati cukup malah murus langsung <SILENCIO> <SILENCIO> ke itela untuk teluk kak murus nah sepotong jawa nanti ya kira-kira fatwa yo ya. kutil darah lah nak delok neng hadis misalnya ya. Syariku allah ribu nabi itu posisi neng Medina Iku nak ngintikan congke nak nguyoh Iku jauh sampai madep ka'bah ya jauh membelakangi karena Nabi di Medina, ketika Nabi kue madep ngulon, utuh madep. Karena di Medina, dengan cara itu, tidak menghadap kiblat, tidak mengguri. Karena Nabi Indonesia malah pas. Misalnya hadis sih, kok utuh Indonesia? Kacau kan? Coba nak nguyah itu dawin Nabi syariku, nak nama-nama demulon ya Medep. Wah ya. Wah, skutu di pondok nomennya, ya, <laughs> Aku nak khotip, tak lorot yakin, <laughs> <laughs> jadi khotib alorot yakin, Jadi nah, hadis disesu, nah, disesuaikan Karena nah, nah, nah, nah, nah, nah, nanti dikandani ulama-ulama nah, nah, nah, Indonesia, nah, nah, nah, Indonesia nah, nah, mirip Arab nah, nah, bodoh nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, ada model tulu nah, matahari terbit ada model huruf bus, matari terbenam. Jajal ke mojotagrip neng gono kutuk, naradikuyu muridmu. Waktu subuh, waktua sarna, waktu sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua guru waktua sarna, waktua sarna, waktua sarna, waktua Samsi itu sering ingin terus mulai rodok, ngulon, lingser, sering ingin apa bahaba bukan Lain di Indonesia ikut diuntungkan, kita mau takrib, usuroh, gambaran itu masih ada. Ono tulu usamsi, ono zawal usamsi, ono hurubus. Samsi. Nah, saya selalu kayak kitab, ninggoni kita. kutuk. Sangat siwong suku Askimo, so woi woi woi siwong siwong woi woi wa woi zuhri woi syamsi woi woi woi woi woi woi woi woi woi terus ya Tetapi ngaji, soalnya malah saya nguloh suona kebenaran harus ke kesimpulan yang ngaji saat ini. Nak kebenaran harus diperjuangkan secara nabo masif. Lalu gue lo seneng, sampai Wong Indonesiaan gue lo seneng. Wong paling goblok, orang Ronaku, orang Sorok. Niku mengacani Quran gue bener. Merku memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal.